มา datang di dunia FPV. Perkenalkan saya Dedek. Saya memulai hobi ini pada bulan Maret tahun 2022. Mengenal hobi ini melalui YouTube, saya tertarik dengan hobi ini karena saya melihat video yang dihasilkan dari drone ini sangat sinematik dan menantang. Di ini, saya memilih drone jenis Cino Hoops. Drone ini bisa kita terbangkan dekat dengan objek bergerak. Diterbangkan di keramaian. Terbang tinggi maupun rendah. Di tempat ini, saya pertama kali menerbangkan drone ini. drone ini tidak semudah seperti apa yang dilihat di tempat inilah yang mengajarkan saya bahwa bermain drone ini sangat berat entah sudah berapa part diganti Entah sudah bolak-balik berapa kali setting, agar drone bisa terbang dengan mulus. Hampir selama setahun, saya bermain drone ini. Akhirnya saya menemukan kunci utama, agar kalian mahir bermain drone ini. udah aku kasih tahu aja Bersahabatlah dengan aplikasi Toko Ijo Jangan lupa follow, like dan subscribe. Salam RPV. Halo. Halo. Halo. Thank you Kak. Thank you Kak Giko hey, eh. Dadah lu Kak.